Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Vitamin bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky Villar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik dan pastinya info terbaru idola kesayangan kita. Kabar pertama persahabat ada info penting untuk kita semuanya warga Konoha karena vlog terbaru akan di-up sore hari ini jam 4 sore di channel youtube Leslar Entertainment. Bilar gerba kantor di Salim dan kantor Leslar Metaverse. Wow, Papa Bilar kali ini akan mensidak kantor Prestige dan Leslar Metaverse. Yuk sama-sama persahabat ya kita support dan dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Semoga semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita. Jangan lupa persahabat dicatat jamnya, tepatnya jam 4 sore hari ini. Kemudian persahabat kita simak juga di unggahan terbaru Bunda Lesti Kejora yang memposting. Foto bareng Abang Fatih, ini pemotretannya kemarin. Persebati ya, baru diposting oleh Bunda Lesti Masya Allah. Senyum, ketawa, yang membuat kita pasti happy banget ya Masya Allah melihat Abang Fatih yang semakin ceria. Yang semakin lucu dan menggemaskan. postingan ini pun, Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat. Si selalu ceria, insya Allah anak soleh pintar Yana Al-Fatih Amin, mudah-mudahan bersahabat ya Selalu ceria, Insyaallah Allah anak soleh dan pinter untuk Abang L Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Tri Karlina selalu ikut menanggapi bersahabat ya di postingan Bunda Lesti Teh mengatakan, Masya Allah, anak solehnya Bunda Lesti gemesin banget sih, Masya Allah banget ya. Dan kita simak juga ada tanggapan dari Dede Prawira yang ikut menanggapi, mau manggung di mana El, katanya itu Masya Allah banget ya. Emang cute dan sangat lucu sekali penampilan Abang Fatih. Mudah-mudahan persahabat ya Abang El, ini selalu sehat, selalu bahagia dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amir ya rabbal alamin dan kita lihat juga persahabat ya, di postingan ini ada tanggapan dan komentar dari akun Instagram Hanifah Razan yang ikut menanggapi Sehat-sehat Abang El dan Bunda, Masya Allah banget nih doa dari kak Hanifah Razan untuk idola kita Dan ada juga dari Siti Liza yang ikut menanggapi, Masya Allah, Amin Luar biasa persahabat ya, banyak sekali sahabat-sahabat terdekatnya Bunda Lesti yang mendoakan, yang selalu mensupport mendukung Yang terbaik nih buat Leslar Kemudian persahabat kita simak juga Ada postingan terbaru Dari Bang Aril Yang lagi menggendong Abang Fatih Ini terbaru nih persahabat ya Lagi bersama Bang Boril Bismillah, Abang ganteng, sehat-sehat terus ya Amin, kata Bang Boril Masya Allah banget ya Semoga Bang Boril juga selalu sehat, selalu bisa menjaga idola kita, Lesti dan Rizky Billar Masya Allah banget ya. Kita makin penasaran nih, hari ini persahabat ya, kira-kira Leslar dan tim berada di mana nih? Kita lihat persahabatnya Bang Boril, berada di suatu ruangan, mudah-mudahan ada kejutan spesial bahagia yang kita sore hari ini. Kita tetap support dan dukung yang terbaik. Berikutnya ada unggahan terbaru juga dari Ayah Kejora di laman akun Instagram pribadinya Ayah Kejora memposting foto keren. Wow, masya Allah banget ya. Dan di sini juga Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat bukan kurus tapi kak gemuk katanya tuh. Wow, masya Allah banget nih. Lagi-lagi persahabat -lagi ya. Emang keluarga Leslan gesrek banget, bikin happy, bikin ketawa. Apalagi ayah kejurah nih persahabat ya selalu ada aja persahabat ya telakonnya yang selalu bikin happy kalau ta ayah kejorab ini bukan kurus tapi gak gemuk aduh Masya Allah banget ya yang penting masih sehat dan selalu bahagia untuk keluarga besar Leslar Berikutnya persahabat ada info juga untuk keluarga Konoha selain vlog Leslar Entertainment ada acara Poles juga di aplikasi video.com sore hari ini jam 5 sore wow hari ini persahabat ya, ada dua vlog yang pertama persahabat ya vlog lesar entertainment dan kita simak juga di sini ada info dari official leslar lovers indonesia bahwa hari ini sore hari ini bakal tayang Acara Poles Kepo in Lesti di aplikasi video.com Tayangnya setiap hari Senin dan Kamis Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Jangan lupa bersahabat ya untuk selalu mensupport Selalu mendukung acara-acara Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita sebagai fans sejati tahan tentunya mendoakan Dan selalu mendukung yang terbaik Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya Di sore hari ini